Kamu ini the first person loh yang diundang langsung dari HIC Jadi setelah kamu <tulah> Oh, I see Ya, yeah, ya, yeah, I know, I know, I know um, The initial S N-A-F-R-I ya <tulah> Before watching this video, don't forget to subscribe, like, share, and turn on the notification Thank you Oke, okay, good evening Fani. Good evening Oke okay, Fani, uh, you already to the point ya. Banyak yang nanya nih teman-teman Hai sini. Miss Jinda, kapan-kapan dong invite alumni gitu loh. Oke, okay, sekarang udah keturutan semua nih yang pada nonton nih ya namanya Fani guys. Nah, kayaknya kurang asik nih ya kalau nggak langsung kenalan sama si Fani nih. Oke okay, Fani, let's introduce yourself and tell about your daily activity. Oke, okay, halo guys. Wasdyo myself. Michael, perkenalkan. Aku Fani. Aku berasal dari Jombang, East Jombang. Aku alumni ITB e satu -E -E periode ke-28, PTA -E 2016, Juni Juli Agustus. Uh, now, aku kuliah di salah satu universitas ekonomi di Jombang dan aku maba. Oh, maba unyu unyu ya, maba cantik Anda. Um, Fanny, by the way, what is your major? Management Oke, okay, management So, it is still continue with your English ya Masih ada hubungannya ya Oke, okay, Fanny, yeah, what is your first impression when Happy English Course 1 directly invites you to collapse? Gimana tuh perasaannya tuh? Tuh, perasaannya enggak keren banget Mata kayak sharpness, oh my god Kayak aku rasa aku mau iain kan gitu yeah. Kayak gak tahu deh kayak sangkut uh, if I do something more gitu mm -hmm. Jadi terus aku ngeliatin diriku sendiri kayak you can do it for me, c'mon gitu Ya Sampai enggak dong Kamu kamu ini the first person loh yang diundang langsung dari HIC Jadi setelah kamu oh jadi, jadi, setelah kamu bakal ada rentetan jadwal lainnya gitu lah, after kamu. So you are the first uh, our invitation. Iya, yeah. anda terharu kan? usah nangis tapi. <laughs> Oke, okay, Fandi. Uh, if the time can go back again, kalau waktu bisa diubah lagi ke belakang nih. Kira-kira nih apa hal yang pengen kamu perbaikin when you were in Happy English Course One? eh ini I'm gonna make the for lost time kayak waktu yang aku buang sia-sia gitu kan kayak waktu sering telat masuk kelas gitu terus kayak temanku yang kok ada terapi itu apa report kan maksudnya enggak gitu jadi mungkin apa yang eh the for lost time oke oke oke Wait a minute, you said to me that you never memorize about the vocab, how about new concept? Pokoknya <laughs> gak pernah sih nih okay. Ever se sesering temen-temen lainnya. -temen Oke, okay, baik, bagus ya Anda Well, funny, uh, actually Miss Indah wants to know um, Why you choose Happy English Course 1 as your English course at the time? Aku sebenarnya kan sama sekali nggak tahu uh, what is Kampung Inggris gitu. Aku tahunya itu Kampung Inggris tuh kayak satu. Gitu nih. Oke. Okay. Jadi apa tuh kampung Inggris tahu pare? Oh my god. Banyak ya, ternyata nggak satu. gitu. Jadi aku nggak tahu sama sekali tahunya kayak 2020, capek, diisi. Mm -hmm. Dan I just... Aku kayak gitu. Oke. Okay. Wait a minute. Uh, you know about Happy English Course One dari siapa? From whom? Uh, itu.. Mas Ipar, eh.. sudah ya? Ipar sih? Kala dong Miss Dinda. <laughs> Belum masuk, pupu, maksudnya. Mas pupu. Eh, bisa ya? Nanti Mas pupunya Miss Dinda ajakin sekalian ya? <laughs> <Mulai, mulai. laughs> Oke okay. Well The next question ya Hal terindah apa sih Yang Until now You still remember When you were In happiness Course 1 Atau especially In Kampung Inggrisnya Hal spesial apa sih uh, Mungkin um, ya aku kayak Kumpul-kumpul sama teman Momen mm -hmm. Aku masih inget Still remember Oke okay. Yang paling Waktu kayak itu yang baru udah mis why kayaknya soalnya tuh kayak bukan eduk gitu loh, mis kayak udah suruh-suruh temen-temen aja oke okay. um. iya tapi anes ya, jujur aja poliset uh, uh, during Miss that teach in happy girls course one kayaknya emang yang paling asik nih maksudnya ya walaupun kalian udah dewasa dewasa ya itu kerasa banget di periode yeah. kalian sih emang Periode ada 89 ya 8990 90? 89? Oke, okay, Oke okay, 89 Iya, yeah, emang paling kerasa banget gitu Cia, kerasa apanya Gitu Oke, okay, Fanny By the way uh, What the English important for you Kenapa sih bahasa Inggris itu kok penting banget nih Buat kamu soalnya kan e, bahasa inggris tuh nggak kita gunain buat masa sekarang aja tapi kan? mm. untuk e, masa depan juga kita itu butuh kayak nantinya kalau kita bakal working gitu di suatu perusahaan yang emang mengharuskan bisa bahasa inggris jadinya itu penting oke okay, oke okay, oke okay. terus kamu sampai sekarang masih kayak e, ngerasain nggak sih pengaruhnya nih sama kehidupan kamu? jujur nah. nih? masih? <laughs> Sombong ya. amat, sombong ya. Anda. Oke, okay. and kalau hal terburuknya nih, hal terburuknya dari pengalamanmu selama tiga bulan, tiga bulan kan kamu-kamu kamu Inggris. Oke. Oke, CTC. Hal terburuk? ada, ada sih, Bagus. Nggak ada <laughs> Eh, iya teman-teman ngomong-ngomong. <laughs> Ini si Fani dulu. Ini adalah uh, MC MC dari closing meeting. Nah, buat teman-teman yang belum melihat uh, videonya Fani, tapi nggak tahu sih, kayaknya nggak diupload kayaknya ya di channelnya. itu nggak diupload ya? Oh <laughs> iya, <tik> nggak di-upload. nih adminnya ya harus tanggung jawab nih. Tapi kalau semisal teman-teman mau lihat cuplikannya, teman-teman bisa cek di uh, YouTube channelnya Miss ya, di sini linknya. Oke, okay? oke okay, Fanny. Next, kalau semisal nih. Kamu uh, uh, ada di depan teman-teman, mereka semua mau join with Happy English Course One Kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka nih? Uh, uh, buat mas-mas, adik-adik, mbak-mbak yang okay. baru mau join di Kapu Inggris pare Khususnya di HEV1, kayak don't be afraid, gitu okay. aja soalnya kayak bahasa Inggris tuh tuh nggak seburuk yang apa yang apa apa yang kalian kira gitu nggak okay, okay. kalau itu kayak enjoy aja kalau kalian udah suka sama pelajarannya kalian suka juga gitu okay. jadi bahwa aja oke okay. kira-kira misinda nih mau nanya nih kan kebanyakan kalau di kampung Inggris kan banyak cerita cintanya nih ya kan nah cerita dong apa? Lucu deh ya, Boleh Boleh Boleh Apa dong? Apa ya mis? Gimana? Ulang-ulang Duh kamu ini mau ngetes atau apa sih? Gimana dong rasa-rasa cintanya nih? pastikan, kan? Pasti cinlok nggak? Cinlok nggak? Enggak ya? Tuh Ada mis? Ada. ada? Siapa? <laughs> Siapa? Engga, i think, i think Kayak gini loh uh, Satu, satu alumni sama kamu Maksudnya, in happy english course one atau enggak? Yes Siapa? Kok misalnya gak tau? He is He is One class with me One class with you Kamu kelas apa ya? Misalnya lupa yeah. A atau enggak <laughs> A, I A I siapa ya ayo siapa bis ma tak nggak tahu semua nggak nggak tahu sih no really I don't know hmm. Toler Toler Toler tahu tutur Egi juga tahu bis siapa ada yang tahu ada yang tahu nih mister rakam bisnya nggak tahu kok ini kameranya enggak-enggak gini siapa Yeah, she, she is from Sulawesi Sulawesi Kok ga connect ya? Siapa sih? Ah, aku, aku oh, ah, I know, I know, I know uh, inisialnya? R ya? Oh, I know, I know Yang sekarang lagi, lagi working in the ship Salah enggak? Hah? Emang iya? Eh, ya. eh tahu sih Siapa tahu dong yang siapa? Banyak kan selalu sih? Aku enggak tahu sih dia selalu gimana sih ya? Aku oh, enggak tahu deh. Siapa sih yang bisa salto? Bukan ya? Bukan, itu kok kan dari buku nih Woi, oh, oh iya salah orang. Siapa ya? Sampai lulus. Iya, kapan cuma dia waktu eh uh, di ber Udah selesai pulang dari koru-ku Besoknya dia balik Soalnya udah masuk kuliah. Oh, I see. Iya yeah, ya, yeah, I know, I know, I know, I know. Um, the initial S N A F R I ya. Yeah. <laughs> boleh, boleh. Eh Iya boleh itu ya pokoknya inisianya itu ya NAFRI nanti Indah ajakin kolaps bareng nih khusus ya jadi di Happy English Classroom tuh nggak hanya learning English tapi happy election couple betul nggak happy election couple betul? Oke okay, oke okay, bisa bisa oke okay, bisa bagus ya bagus ini dikulik-kulik karena nggak semua orang tahu kan maksudnya indahnya. Stay di kampung Inggris gitu kan? Ya walaupun banyak sekali tugas yang harus anda kerjakan. Last question before we close our cheat chat, sebenarnya banyak banget ya. Cuman ternyata kita ngomong gini aja udah 12 menit. Satu kata bijak dong. One motivation uh, from you to another people. Apa nih? Apa nih? Satu motivasi? Iya yeah, betul. You need to trying to change who you are. Tapi ee, itu kamu itu kayak membuat, eh, merubah siapa diri kamu terdepannya gitu Janganlah okay. kamu yang merubuhi kamu untuk sekarang Oke okay. gitu. Jadi juga harus never say no to something if you never did okay. Oke, okay. thank you Fanny Next time kita lanjut lagi ya